Kenapa Baek joon mencari uang Logan? Banyak sekali pertanyaan terkait hal ini karena memang sangat tidak terduga jika ternyata selama ini Baek joon mengetahui uang milik Logan Lee yang hendak diberikan pada Min Sol Ah sebesar 1 miliar dolar. Lalu apa alasan Baek joon mencari uang itu? Dari awal kehadiran Baek joon sebenarnya penonton sudah dibuat sangat penasaran dengan peran apa yang sebenarnya Baek joon lakoni. Bek Junki atau Jo dan T asli sampai saat ini karakternya belum bisa ditebak secara serius. Namun jika berkaca dari 5 episode yang telah lewat ada kemungkinan karakter Bek Junki sebenarnya tidak memihak siapapun melainkan hanya egois untuk dirinya sendiri saja atau sebenarnya memiliki sebuah rencana rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan Logan Lee saja. Kenapa demikian? Jika diingat kembali pada saat momen peledakan bom yang mengenai Logan Lee, Bek Junki sudah bersikap aneh. Setelah bom itu meledak Baek Joon-ki tidak menghampiri Logan Lee namun malah lari dan bahkan cenderung terlihat mencurigakan. Memang sudah dijelaskan oleh Baek Joon-ki jika dia lari karena takut dituduh sebagai pelaku peledakan bom tersebut. Namun tetap saja hal itu sangat aneh karena Logan Lee yang membawanya kembali dari Amerika dan menyelamatkannya dari kurungan Jodante. Setelah itu kita tidak melihat banyak kabar dari Baek Joon-ki sampai akhirnya ditemukan oleh Sim Suryon. Selain itu, yang tidak masuk akal adalah bagaimana bisa Junki memiliki koper dan berkas-berkas ketika pindah ke rumah Joe Dante. Bahkan Junki memiliki brosur buronan Joe Dante di masa lalu, padahal semestinya barang-barang itu sudah terbakar pada peledakan bom karena ada di dalam mobil Logan Lee. Terlebih saat itu, bek Junki langsung pergi dan meninggalkan tempat kejadian karena takut dituduh sebagai pelaku pengeboman itu. Selain itu, Baek Junki juga orang yang menemukan dan memberikan cincin milik Logan Lee yang jatuh di tempat pengeboman itu pada Sim Suryon. Jadi bagaimana bisa Baek Junki mendapatkan cincin yang dipegang Logan pada saat insiden pengeboman itu? Serta dari mana koper yang seharusnya ikut meledak di dalam mobil dia dapatkan kembali secara utuh tanpa ada kerusakan sedikit pun? Tak hanya itu, sepertinya Baek Junki juga tidak jujur sepenuhnya kepada Sim Suryon tentang masa lalunya bersama dengan Jo Dante yang merebut semua harta darinya. Di samping itu, tingkah laku Baek Junki sangat tidak masuk akal, ia seolah-olah memainkan peran dalam sebuah misi rahasia. Baek Junki juga tidak terlihat serius dalam melakukan aksi balas dendamnya terhadap Jo Dante. Yang dia lakukan hanya memprovokasi Jo Dante saja dan seolah-olah mengulur waktu. Dan yang paling tidak masuk akal, Baek Jun ki hanya duduk diam saja di rumah Jo Dan;te dan, dan Con So Jin dan tidak melakukan apa-apa untuk misi balas dendamnya. Padahal dia bisa saja membantu Oh Yoon-hee dan Sim Suryon untuk mengalahkan Jo Dan;te mengingat dia tahu kelemahan Jo dan Tae. Lalu mengapa Baek Jun ki mencari uang milik Logan Lee? Seperti yang Mimin katakan di awal, karakter Baek Jun ki masih menyimpan misteri karena tujuannya masih belum tertebak jadi belum bisa dipastikan apa tujuan Baek Junki mencari uang tersebut. Hal ini mungkin tidak masuk akal, namun jika memang benar Baek Junki ki bekerja sama dengan Logan Lee dan Oh Yun-hee, maka besar kemungkinan dia hanya memastikan jika uang tersebut telah sampai ke tangan Sim Suryon setelah kematian Oh Yun-hee. Mungkin saja Baek Junki takut jika uang itu jatuh ke tangan Jo Dante, Sehingga dia harus memastikan jika uang itu ada di tangan yang tepat. Dan jika Baek Junki ingin mengambil uang itu seharusnya dengan cepat dia bisa menyembunyikannya sebelum Sim Suryon datang. Namun dia malah mengembalikan cek tersebut. Namun bagaimana jika sebaliknya, hal ini juga mungkin terjadi, mengingat Baek Junki pernah meminta pada Jo dan Tae jika dia menginginkan 50% saham Chong Ah Group. Dan sepertinya Baek Junki memang memiliki karakter yang tamak dan ingin memiliki segalanya setelah kejadian di masa lalunya yang kelam. Dan mungkin saja dia membutuh uang tersebut untuk membantunya membongkar semua kejahatan Joe dan T di masa lalu. Karena untuk melakukan hal itu Baek jun pasti membutuhkan uang yang sangat besar untuk membuka kasus kematian orang tuanya terdahulu. Kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi, namun menurut Mimin sendiri Baek jun masih memiliki sebuah rahasia yang belum disampaikan kepada siapapun. Mungkin di episode 7 baru akan kelihatan karakter dari Baek jun yang asli. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Mimin, atau kalian punya teori sendiri? Silahkan tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar, agar Mimin dan pecinta penthouse lainnya tahu teori dari kalian. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Serta jangan lupa like juga ya. See you on the next video.